Selanjutnya support energi kepada zodiak yang kelima yang mendarat kaya di bulan September tahun 2021. Jika support energi sudah kita dapatkan, kini saja kita membuat kesimpulan ataupun memperkuat suatu ramalan zodiak yang mendarat kaya di bulan September tahun 2021. Dan satu kartu ini akan mewakili semua zodiak. Baik, di sini kartunya sudah kita dapatkan, kini saja kita membuka dan membacakannya. Untuk zodiak yang pertama adalah for open toggle, ataupun empat koin untuk zodiak yang pertama kita mempunyai seseorang yang berzodiak Taurus yang dimana di sini digambarkan seorang Taurus akan mendadak kaya di bulan September tahun 2021 di sini digambarkan dikarenakan seorang Taurus melakukan dua langkah yang dimana di sini tujuannya untuk mendapatkan income satu pekerjaan yang dimana di sini yang fokuskan untuk mendapatkan income dan satu ide pokok yang ia keluarkan untuk mendapatkan income akan berbuah manis, berbuah indah di bulan September tahun 2021 yang dimana mana di sini keuangan akan meningkat drastis tanpa tahu sadar sebelumnya dan untuk support energinya adalah Page Oxford secara mengapa Page Oxford itu diaktikan seorang anak dan di sini menggambarkan. Sosok seorang taurus merupakan sosok seseorang yang mendadak kaya di bulan September tahun 2021 dengan tiga langkah yang ia lakukan sebelumnya yang dimana di sini dibarengi dengan doa sebuah keluarga dan doa dari seorang anak yang membuat keuangan seorang taurus akan meningkat drastis di bulan September tahun 2021 dan untuk kartu kesimpulannya adalah temperance secara umumnya temperance itu diartikan kesederhanaan kesabaran dan jika kartu temperance kita gabungkan dengan sudik yang pertama di sini menggambarkan kesederhanaan di dalam eh, peribadian seorang Taus dan di sini kesabaran seorang Taus untuk menjalani usaha yang ia lakukan akan berbuah manis yang dimana di sini dengan pekat dan dukungan dari seorang anak akan membuat hasil yang maksimal membuat keuangan semakin meningkat serta di sini dikategorikan seorang Taus merupakan sosok-sosok yang kaya mendadak di bulan September tahun 2021 dan untuk jadi yang kedua adalah Ace of Sol. Untuk zodiak yang kedua, kita mempunyai seseorang yang berzodiak Aquarius, yang dimana di sini digambarkan seorang Aquarius akan mendadak kaya di bulan September tahun 2021. Di sini ada beberapa gambaran terjadi dikarenakan seorang Aquarius akan memulai sebuah usaha yang dimana usaha tersebut. Ia lakukan dalam bentuk usaha sampingan yang akan terdampak positif kepada keuangan di bulan September tahun 2021 Dan di sini seorang Aquarius akan mendapatkan satu job satu pekerjaan secara mendadak Yang dimana di sini mampu mendobrak keuangan kehidupan serta finansialnya lebih bagus lagi Dan untuk support energinya adalah Queen of Pentacle Secara umumnya Queen of Pentacle itu diartikan seorang wanita yang sudah dewasa Seseorang yang dekat dengan Aquarius sendiri Dan di sini menggambarkan Sosok seorang Aquarius merupakan sosok seseorang yang mendadak kaya di bulan September tahun 2021 dikarenakan ada dua prediksi yang pertama seorang Aquarius akan membuka usaha cabang usaha di yang di sini tertujuan untuk meningkatkan keuangan dan sini mendapatkan satu pekerjaan YouTube satu yang tidak pernah Aquarius sadar sebelumnya dan tidak pernah Aquarius duga-duga sebelumnya yang dimana disini didasari dari itu adalah seorang pasangan serta keluarga Aquarius sendiri dan jika kartu temperance kita gabungkan dengan zodik yang kedua di sini menggambarkan Kesederhanaan, kesabaran, seorang Aquarius dalam menjalani setiap usaha akan berbuah pada September tahun 2021 dengan dukungan doa dari seorang pasangan dan dengan dukungan dari sebuah keluarga yang membuat keuangan kehidupan Aquarius akan meningkat di bulan September tahun 2021 tanpa ia sadari sebelumnya dan untuk yang ketiga adalah nine of pentacle ataupun sembilan poin. Untuk jurik yang ketiga kita mempunyai seseorang yang berzodiak libra yang dimana sini digambarkan seorang libra akan kaya mendadak di bulan september tahun 2021. Di sini terjadi dikarenakan keuangan seorang libra akan meningkat drastis tanpa ia pernah sadari, tanpa ia pernah duga, -duga di bulan september tahun 2021. Dan di disini digambarkan setiap usaha, setiap pekerjaan, setiap langkah yang dilakukan oleh seorang Libra akan mendapatkan hasil yang maksimal yang mampu mendongkrak keuangan finansial lebih bagus lagi. Dan di sini tidak tertutup kemungkinan juga bahwasanya usaha yang dilakukan oleh seorang Libra dengan ini cara sendiri akan berubah manis di bulan September tahun 2021. Dan untuk support energinya adalah Page of Pentacle. Secara umumnya Page of Pentacle itu diartikan seorang anak dan di sini menggambarkan Sosok seorang libra merupakan sosok seseorang yang mendadak kaya di bulan September tahun 2021 dengan tiga prediksi. Yang pertama di sini keuangan kehidupan akan meningkat tanpa ia sadar sebelumnya. Yang kedua di sini apapun usaha apapun pekerjaan yang dilakukan oleh seorang libra akan berbuah manis dengan doa dari seorang anak dengan doa dari sebuah keluarga dan prediksi yang ketiga adalah usaha yang dibuka oleh seorang libra dengan ide cara sendiri akan mampu mendongkrak finansial lebih bagus di bulan September tahun 2021 tanpa ia pernah sadari sebelumnya. Dan jika kartu temperance kita gabungkan dengan zodek yang ketiga di sini menggambarkan Kesederhanaan, kesabaran seorang libra dalam menjalani pekerjaan, dalam menjalani kehidupan akan berbuah manis Serta berdampak positif di bulan September tahun 2021 Berkat doa dan dukungan dari sebuah keluarga, berkat doa dan dukungan dari anak libra sendiri Dan disinilah dikategorikan seorang libra akan menjadi sosok seseorang yang mendadak kaya di bulan September tahun 2021 Dan untuk kartu zodek yang keempat adalah 2 pentadel ataupun dua koin. Untuk jodek yang ke-4, kita mempunyai seseorang yang berzodiak Pisces. yang dimana di sini digambarkan seorang Pisces akan mendadak kaya di bulan September tahun 2021. Di bulan-bulan sebelumnya, keuangan seorang Pisces akan berada dalam kondisi stabil, kondisi berkecukupan, namun di sini seorang Pisces belum puas dan ingin mengambil satu langkah, yang dimana langkah tersebut berbentuk membuat sebuah usaha yang tujuannya untuk meningkatkan kehidupan. Dan tanpa sisa usaha itu akan cepat berkembang dan di bulan September ini akan mampu mendongkrak kehidupan finansial lebih bagus lagi. Dan untuk support energinya adalah Queen of Cup. Secara umumnya Queen of Cup itu diartikan seorang wanita yang sudah dewasa, seseorang yang dekat dengan bisnis sendiri. Dan di sini menggambarkan seorang bisnis merupakan sosok seseorang yang mendadak kaya di bulan September tahun 2021. Yang dimana di sini dikarenakan seorang bisnis mengambil satu langkah, satu peluang, satu usaha. Untuk meningkatkan keuangan, dan di bulan September usahanya cepat berkembang tanpa bisa sadar yang sebelumnya, yang dimana dibantu dengan doa dari seorang pasangan, dibantu doa dari sebuah keluarga yang membuat keuangan finansial lebih bagus lagi. Dan jika kartu temperance kita gabungkan dengan zodiak keempat di sini menggambarkan kesederhanaan kesabaran seorang visi dalam meniti karir, dalam bekerja akan berbuah manis di bulan September tahun 2021. Yang dimana disini tak pernah ia bayangkan Tak pernah ia duga sebelumnya Yang didukung penuh oleh doa dari seorang pasangan Doa dari keluarga Di sendiri Dan untuk Zodek yang kelima adalah Zodek Ataupun tiga piala untuk juridik yang kelima kita mempunyai seseorang yang dia Aris yang dimana di sini digambarkan seorang Aris merupakan sesuatu seseorang yang mendadak kaya di bulan September tahun 2021. Di sini ada beberapa prediksi yang pertama seorang Aris akan mendapatkan tiga tawaran pekerjaan kerja sekaligus di bulan September tahun 2021 yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Yang akan berdampak positif mampu mendongkrak keuangan finansial lebih bagus lagi. Dan di sini juga tidak tertutup kemungkinan bahwasannya seorang aris akan membuka sebuah usaha yang dimana di sini usahanya yang ketiga. Yang mampu membuat finansialnya lebih bagus lagi, siapa di sini seorang aris akan mendapatkan satu rezeki yang dimana di dalam bentuk keturunan di bulan September tahun 2021. Dan untuk kartu sukuan energinya adalah King of Contagol. Cara umumnya King of Pontacal itu diartikan seorang yang sudah matang pikirannya, seseorang yang usianya di atas 30 tahun, serta seseorang yang dekat dengan Aris sendiri. Dan di sini menggambarkan sosok seorang Aris akan mendapatkan kekayaan mendadak di bulan September tahun 2021, yang dimana di sini dikarenakan seorang Aris akan mendapatkan tiga tawaran pekerjaan yang dimana ia tidak pernah menduga sebelumnya yang mampu mendongkrak keuangan kehidupan yang dimana pekerjaan tersebut datang dari seseorang yang lebih tua dari Aris, seseorang yang dekat dengan Aris sendiri. di sini juga digambarkan seorang Aris akan membuka usaha tambahan usaha cabang yang dimana di sini dibantu doa dan dukungan dari seorang orang tua serta sahabat-sahabat Aris sendiri. dan jika kartu tempat kita gabungkan dengan zodiak yang kelima di sini menggambarkan Kesederhanaan, kesabaran seorang Aris dalam meniti karir dalam bekerja akan berbuah manis di bulan September tahun 2021, yang dimana di sini akan mendapatkan tiga pekerjaan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya, yang pekerjaan tersebut ia dapatkan dari seseorang yang lebih tua dari Aris, seseorang yang dekat dengan Aris yang membuat finansial kehidupan lebih bagus lagi tanpa ada sadar sebelumnya. Dan di sini bisa kita simpulkan 5 zodiak yang mendadak kaya di bulan September tahun 2021 adalah yang pertama zodiak Taurus, yang kedua Aquarius, yang ketiga Libra, yang keempat Pisces dan yang kelima adalah zodiak Aries. Baik, mungkin cukup sekian saya tentang 5 zodiak yang mendadak kaya di bulan September tahun 2021. Semoga bermanfaat. Ingat like, komen dan bagikan video ini ke media sosial kalian agar yang lain juga tahu informasi ramalannya. Yang kata saya ucapkan